Oke. Okay. Nah, malam hari ini saya sudah mendapatkan hasil remedial dari kelas 11 IPA 6. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga terlambat dalam menyelesaikannya. Dan di sini saya lihat ada yang berkali-kali mengirimkan jawaban tapi syukurlah jawabannya juga sama dan yang mengikuti uh, remedial ini sejumlah 33 orang dari 36 pelajar dan ini adalah remedial kedua sehingga tidak akan dilakukan pengulangan lagi sudah cukup dan saudara-saudara bisa lihat ada beberapa nama di sini yang saya pikir masih belum sungguh-sungguh menyimak video itu. Nah, ini adalah peringatan, dan apalah maksudnya supaya Anda tidak mengulanginya lagi di evaluasi keempat. Saya tidak menyebut nama Mudah-mudahan Anda bisa melihat dengan jelas Orang-orang yang saya tandai Dan saya pertebal Dan yang lain Nilainya cukup memuaskan mudah-mudahan bisa terus dipertahankan untuk evaluasi yang selanjutnya oke saya kira cukup sampai jumpa lagi pada koreksi atau siaran berikutnya selamat belajar